Lihat Bang Saleh nih Mayor Saleh masih masih cocok. Ini saya bangga sama Mayor Saleh Dia kalau nggak suka keluar pensiun dini, berjuang sama rakyat dari bawah sekarang. Dari dulu saya kenal beliau di lapangan di jalanan menuntut tegaknya keadilan di negara ini. Itu jiwa nggak bisa dibeli saudara sekalian. Iman pokoknya nomor satu Mau jadi pejabat yang tinggi jabatannya Silahkan iman nomor satu Itu yang diharapkan Orang beriman Tapi jadi pejabat Ngurusin rakyat Betul atau tidak? Alhamdulillah Jujur, nggak berani bohong, takut dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi pemimpin yang membohongin rakyatnya nggak akan cium wanginya surga. Nauzubillahmen. Kalau orang beriman nggak berani bohong. Betul apa tidak? Iman dulu nih iman, paham? Masya Allah Kalau udah jadi pejabat Bangga bukan main Pengen jadi pejabat nyogok Pengen jadi pegawai negeri nyogok Awal masuknya udah nyogok Buat pengen jadi pejabat tuh. Langsung tuh jadi budak-budak pimpinan Gak habis pikir saya Anak buah yang model kayak begini Rusak mental Pimpinannya bejat Anak buahnya alamat bejat tuh Anak buah disuruh tembak Temennya disuruh tembak Masya Allah Luar biasa Ada yang begitu ada? Bukan main ini udah, udah gak masuk di otak. Kenapa? Dunia, dunia, dunia. Dunia. Merasa diri hebat. Merasa diri ini kuat. Berkuasa. Punya anak buah banyak. Duitnya gak kehitung. Gak ada yang berani audit. Semena-mena. Sampai begitu. Kalau begitu ditanya. Kenapa kamu begitu? Di perintah pimpinan. Perintah pimpinan. Emang boleh perintah pimpinan melanggar hukum? Boleh apa tidak? Perintah pimpinan Kalau udah tahu ini melanggar hukum Ya nggak boleh perintah pimpinan Gimana ceritanya? Kenapa? Ini prinsip dasar Kalau belajar keimanan dari kecil nggak berani dia Nabi SAW terang-terangan mengatakan La ko'ata li makhlukin tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk apapun Untuk bermaksiat kepada sang pencipta Melanggar hukum makhluk yang manapun nggak boleh kita taatin Makanya Sayyidina Umar begitu diangkat jadi khalifah Yang pertama Sayyidina Umar ngomong apa? Kalian mengangkat saya jadi khalifah Siapa dari kalian yang mau menasehati saya biar saya jangan melenceng? Apa jawabannya? Luar biasa satu orang sahabat cabut pedang saya yang akan luruskan kamu ya Umar, pakai pedang saya ini. Pedang saya ini lu melenceng, gua tebas batang leher lu itu sahabatnya Biar jangan melenceng, nanti diikutin pemimpin. Betul, apa tidak? Umar bin Khattab marah nggak, digituin? marah nggak, ditekor yang keras. Sahabatnya tekor yang keras pakai pedang. Marah nggak, Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, "Ini sahabat saya yang tidak akan menyengsarakan saya. Ini modelnya sahabat saya yang berani keras, tegas, meluruskan pimpinannya." Betul, apa tidak? Kalau pemimpin lurus, rakyat lurus atau tidak? Lurus atau tidak? Pemimpin lurus, lurus Insya Allah, Amin ya rabbal nah, Jadi itu yang paling penting. Orang, -orang kalau udah kaya, waduh, di paling top udah bangga banget kalau punya anak jadi orang kaya. Enggak tahu tuh akaya halal apa haram, enggak jelas. Yang penting kaya dulu, betul? Ujung-ujungnya korupsi. Saya sama Habib Hanif nih... ...sempat mondok pesantren... ...bareng-bareng. Di pondok pesantren... ...Bares Krim Mabes Polri. Di sana kita ketemu orang... ...gelarnya tinggi... ...korupsi. Gelar tinggi... ...korupsi. Itu kenapa bisa begitu... Ilmunya nggak diragukan Jadi penasehat ini penasehat itu Korupsi Kalau ngomong jago banget Iya gue diorbanin sama pimpinan Begitu enak banget Bisa lu ikutan Bayangkan saudara sekalian dibuatin, print, dibuatin Program proyek Proyek korupsi Ikut bikin kalau nggak bikin, nanti saya dipecatnya nih sama pimpinan saya. Ada nggak yang model begitu? Makanya kita perlu orang yang lurus. Model Habib Rizik saya mau nanya. Model Habib Bahar, dia mau nyalon jadi presiden apa tidak? Mau nyalon presiden tidak? Berput nggak jadi presiden. Mau jadi menteri nggak? Anggota DPR. Habib Bahar jadi anggota DPR. Bagaimana modelnya? Hah?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 Berani menegakkan yang hak Kalau udah nggak bisa Keluar bangga kita Bapak punya anak jadi pejabat Disuruh korupsi Sama pimpinannya Eh bikinin proyek beginian Kata dia wapak kita nggak berani Ini bukan amanah kita Kalau kamu nggak mau kamu saya Pindahin nanti silahkan terserah Apapun juga pulang ke rumah murung Wajahnya Ditanya kenapa lu pulang murung saya diberhentiin sama pimpinan karena saya menolak korupsi. Apa yang terjadi? Orang tua yang benar. Bangga punya anak kayak gitu. Kamu baru anak bapak. Bapak sukses bina kamu, didik kamu. Berani kamu menegakkan kebenaran. Baru kamu anak bapak. Selamat bapak kalau punya anak kayak kamu. Gitu bangga kita. Betul apa enggak? Kalau model sekarang, aduh terserahin aja deh sama Allah Ta'ala Ya Serahin sama Allah Ta'ala Kita berjuang jalan terus Hasilnya Allah Ta'ala Betul Yang menentukan Insya Allah Akhirnya dari saya sekarang ini paham atau tidak Paham atau tidak Berarti kita jadi orang Islam Harus nurut dengan aturan Betul Bukan nurut dengan siapapun juga Bukan Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita jalani. Haram, haram, enggak boleh kita lakukan, supaya apa? Biar jiwanya bersih, saudara sekalian. Sekarang gue udah bingung gue. Ada orang ngaku, Saya pembela Pancasila hidup mati untuk pancasila untuk nkri yeah. pancasila mau dirubah jadi terisila cicing baik <SILENCIO> haram jadah lo ah ngomong doang bacot lo gede pancasila mau dirubah jadi ekasila kalau ngomong saya pembela pancasila wow wow, wow gede banget bocor mulut lo kucing lah, udah gedek banget gua kayak begini. Enggak, kita Pancasila itu warisan ulama, betul apa enggak? Warisan kesepakatan pendirian bangsa didasari oleh lima sila di negara ini. Nomor satunya ketuhanan yang maha esa dan menyinari seluruh sila-sila di bawahnya. Itu nomor satunya. Harus ini kita punya arah yang jelas. Kalau enggak jelas arah Pancasilanya Mau jadi Ekasila, mau jadi Trisila Mana yang lakunya itu? Pejuang-pejuang pembela NKRI Pembela Pancasila Gede bacot doang loh